Oke okay, kawan, kita sudah di daerah Bantu Jajar Ini dia daerahnya nah, Dikit lagi kita mau sampai di daerah Soreang Sekitar 5 menit, 15 menit lagi kita nyampe. Semoga apa yang kita uh, tuju itu tercapai Tapi ingat, jangan lupa Kita sholat, sholat asar sama istirahat sholat makan oke okay? bersama kawan-kawan tim-tim sukses daripada pemegang saham jadi ya oke okay? sampai jumpa nanti saya akan kabari lagi berikutnya kita di daerah mana dan ini nya sudah tua, sudah lelah dia. Harus ganti pengemudi. Nanti saya akan tunjuk pengemudi berikutnya untuk balik adalah dia. Saya di sini saja. Sampai jumpa.